Roket SpaceX Falcon 9 meluncurkan satelit komunikasi SES-18 dan SES-19 dari Spaceland Komplek 40 (SLC-40) di Cape Canaveral Space Force Stadium di Florida pada 17 Maret 2023. Setelah pemisahan tahap, Tahap pertama, Falcon 9 mendarat di pesawat tak berawat JASRI de Instruction yang ditempatkan di Samudra Atlantik. Ini menandai peluncuran ke-18 perusahaan tahun ini. Satelit SES-18 dan satelit SES-19 adalah satelit komunikasi j yang dimiliki oleh ses -SA, sebuah perusahaan telekomunikasi Luxembourg. Satelit dirancang, diproduksi dan diuji oleh Northrop Grumman di Doulouse, Virginia. Setiap satelit memiliki massa 3500 kg, dua planet surya, masa pakai 15 tahun dan dilengkapi dengan muatan C-band berkualitas tinggi. Tujuan utama mereka adalah menyediakan layanan penyiaran digital bagi Amerika Utara bersamaan dengan empat satelit lainnya yaitu SES20, SES21, SES22 dan SES23. Satelit SES18 dan SES 19 akan berkontribusi pada upaya pembersihan bagi bawah spektrum C-band diperlukan untuk menyebarkan layanan 5G di Amerika Serikat. Satelit SES 18 dan SES 19 kemungkinan menggunakan sistem perangkat lunak yang disebut Adaptive Resort Control. Perangkat lunak ini sudah mendukung satelit SES 17 yang diluncurkan pada Oktober 2021.